Yesus mengecam beberapa kota. Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 20-24. Lalu, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan muzizat-muzizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena...